To my channel And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini sempat sekitar. Kali ini saya berada di El Rosolita khususnya di jalan bebas kilometer 20. Kali ini merupakan hari puasa pertama saya terlebih dahulu mengucapkan segenap channel 49, Minal Aidin wa Faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga puasanya sukses selalu dan tetap terjaga. Oke, kita ke tempat El Rosolita Jangan lupa di-follow IG-nya Samsuyur juga. Dan terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe, like, and comment. Suasana hari ini di Karosolizal Ajo, jalan bebas kilometer 20. Nih, ganti bak, hari ini juga masuk lagi. Tuh ada mobil bak kantor yang siap. Lakukan pemasangan atau renovasi hari ini juga. ini saat lagi suasana hari pertama di Karasori Zal Ajo, jalan bebas kilometer dua puluh.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 ini bagian samping kanan pros pengecatan di Crossorizal aja cukup luar biasa bersih ya ini bagian atas dalam bagian atas. Oke. Okay. Suasana hari pertama puasa di Cross Rizal Ajok jalan lepas kilometer 20. Bagi teman-teman yang berminat silahkan saja datang di Cross Rizal Ajo dalam proses pembuatan bak dump truck, bak minimal 300 dan renovasi bak canter. Nih, lagi proses. Standby dari beberapa buah mobil yang lagi proses pemasangan, dan hari ini lagi istirahat dulu sebentar. Next, ini ya. kita lihat sebentar dulu suasana di Karasolizal Ajo pada hari pertama puasa. Tak sempat bercinta karena kita cari kerja, cari cuan demi kau dan sebuah hati. Dinas malam, oke? Okay. Seperti inilah suasana puasa pertama di Karawang Aju. Hmm. Oke. Okay. Semoga di Ajo, orderannya semakin bertambah khususnya di bulan puasa ini. Terlebih dulu jangan lupa diklik tombol subscribe, like, and comment Oke. Okay. cukup sekian dan terima kasih dan see you next time